Nah kawan ibdin, a'azokumullah. Kita selesai dari pembahasan tentang perang Badr. Yaitu Ghazwatul Badril Kubra. Dicurugi perang Badr al Kubra, karena ada sebelumnya perang Badr yang tidak terjadi peperangan di sana, sehingga yang kedua ini yang terjadi peperangan disebut al Badr al Kubra. Taib yang selanjutnya adalah Ghazwatul Bani Sulaim bil kadri dengan suku niddar Atau bil-kudri Perang Bani Sulaim Di daerah Al-Qudu Kalau Nuhisham rahimahullah Falamma qadima Rasulullah ala alihi wa al Lam yuqim biha illa Hatta ghaza yuridu Bani Sulaim Dikatakan oleh Shallallahu Alaihi ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dari perang Badr al-Quba'rah, Lamiuqim biha illa sar alayhi. Beliau tidak tinggal di Madinah kecuali hanya tujuh hari saja atau tujuh malam saja hingga beliau berangkat lagi untuk berperang Ghazwa. Tadah sudah dikatakan kalau Ghazwa berarti Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Kalau Sariyah berarti utusan. Yang Rasulullah SAW tidak ikut di dalamnya. Maka baru tujuh malam beliau tinggal di Madinah dari Perang Badr. Maka beliau berangkat lagi hatta ghazad bin nafsihi. Beliau berangkat dengan dirinya sendiri. Bersama pasukannya. Yuridu Bani Sulaim. Ingin memerangi orang kafir musyrikin Bani Sulaim. Dan beliau istamala al Madinah hinaidin siba' ibn Urufattah Al-Ghifari. Dan beliau mewakilkan di Madinah untuk memimpin Madinah seorang sahabat yang bernama Sibah ibnu Urfoth Al Ghifari. Wakilah dikatakan pula, Allah Taala alam bahwa yang mewakili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah Abdullah ibnu Umi Maktum Maka berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yurii d'ubani Sulaimin ingin memerangi bani Sulaimin musyrikin yang selalu mengganggu kaum Muslimin. Fabbalagamaan min mayak min miyahim yukadulahu al kuduh maka singgahlah atau sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke tempat mereka yaitu di perairan yang dijuluki dengan perairan al kuduh ma ini mata air atau sumber air min miyahim dari sumber-sumber air mereka yang dijuluki dengan nama al kuduh. Fakam alaihi tiga tlayalin. Madinah Maka beliau berdiam di sana Menunggu sampai tiga hari Dalam keadaan mereka tidak berani melawan Atau tidak berani datang mereka Sudah diduduki daerahnya Dan ditunggu Tetapi Bani Sulaim tidak muncul Mereka melarikan diri Dan tidak terlihat Sampai ditunggu oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Dari pasukan Mujahidin Sampai tiga hari, tiga malam ثم رجع الى المدينه kemudian kembali ke Madinah wala yalqa kaidan kembali ke Madinah dalam keadaan tidak bertemu kaid yang tidak bertemu mereka atau tipu daya mereka faqama biha baqiyata syawal maka Nabi tinggal di Madinah selama bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah wa fi iqamatihi silk dan kemudian ditebuslah dengan bid'ah biidiah atau dengan tebusan-tebusan seluruh tawanan-tawanan julal asari min quraish seluruh tawanan tawanan perang Quraisy semuanya sudah ditebus di bulan-bulan tersebut berapa bulan Dua bulan bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah atau kalau ditambah 8 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal atau 7 hari 7 lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah berarti 2 bulan 7 hari maka fi iqamatihi til di dalam Rasulullah SAW 2 bulan tadi semua al-asari, semua syariah semua tawanan-tawanan sudah ditebus nah ghojatul sawik. yang berikutnya adalah ghozwat sawik. demikianlah seringkali disebut dengan ghozwah padahal tidak terjadi peperangan dan demikian dalam sejarah-sejarah, dalam sirah-sirah disebutkan dengan perang ini, perang itu karena innamal amalu mereka berangkat untuk berperang dan mereka berniat untuk berjihad. maka walaupun lam yang kau kaidan, walaupun tidak bertemu musuh, sudah mendapatkan pahala jihad, sudah mendapatkan pahala peperangan. sehingga dalam sejarah pun tetap di sudut, ditulisnya peperangan, karena menurut mereka juga, menurut manusia secara umum, kalau mereka lari dan tidak berani melawan berarti menang perang. Bukan begitu? Tenang. kata Memang demikianlah keadaannya. Kalau datangi sukunya, ditatangi daerahnya, tetapi mereka melarikan diri sampai ditunggu sehari, dua hari, tiga hari mereka nggak muncul, berarti mereka sudah kalah perang. enam Sehingga dijuluki dengan perang Bani Sulaim bil Kudri. Yang berikutnya jatuh Sawik. Perang Sawik disebut dengan sawiuk karena kebanyakan bekal-bekal mereka dalam bentuk sawiuk sawiuk itu adalah gandum yang sudah ditumpuk halus dan biasa mereka makan uh, bubuk gandum tadi dicampur dengan air kemudian mereka beri madu mereka beri sami kadang-kadang mereka panaskan nah, maka itulah yang dikatakan dengan sawiuk Kebanyakan bekal mereka sawi, sampai dijuluki dengan perang sawi. Taif, kaulah rahim Allah, berkat nurusham rahim Allah. Thumma Gaza Abu Sufyan ibni Har, Gaza atas sawi. Kemudian bulan berikutnya, setelah bulan Dzulqa'dah, bulan apa? Dzulhijjah. Kemudian berangkatlah Abu Sufyan untuk memerangi kaum Muslimin sekali lagi pada bulan Dzulhijjah dan mewakilkan beberapa orang wakilnya untuk mengurusi urusan haji, haji nya musyrikin filkasanah di tahun tersebut. Karena ini na'azakumullah karena musyrikin jahiliyah khususnya orang-orang Quraisy. Walaupun mereka musyrikin tapi mereka mengenal haji yang mereka terima turun temurun asal muasalnya dari Rasulullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam dan kemudian Ismail alaihi salam dan kemudian turunan-turunannya tetapi sekian panjang waktu sekian lama waktu berjalan mulailah haji mereka sudah berubah sekian macam perubahan-perubahan menjadi haji musyrikin, mereka menyembah berhala dan mereka meletakkan 360 berhala di sekitar Kaabah dan mereka wukuf selain di Arafah mereka wukuf pula di berhala latta. Akhirnya ini kebiasaan mereka yang menambah-nambah haji dengan bid'ah-bid'ah dan syirik-syirik. Bahkan sebagian mereka menyatakan dengan kebid'ahan berikutnya, barang siapa yang mau haji dari orang-orang luar Quraisy, maka tidak boleh haji kecuali dengan pakaian Ahlul Humsi. Ahlul Humsi itu adalah kaum Ningrat. Menurut Quraisy Kaum ningrat adalah mereka sendiri, sehingga orang-orang asing dari luar Mekkah yang mau haji harus memakai pakaian orang-orang Quraisy, pakaian kaum ningrat, pakaian orang-orang yang mulia yang dijuluki Ahlul Homesti. Barang siapa yang tidak punya, maka dia harus menyewa atau membeli. Maka orang-orang Quraisy mengambil keuntungan dengan menjual pakaian-pakaian dengan harga mahal atau menyewakannya dengan harga mahal maka siapa yang tidak memiliki pakaian ahlul humsi tidak mampu membeli tidak mampu menyewa maka mereka bertelanjang tawafnya menurut mereka suci menurut mereka bahwa saya lebih baik telanjang daripada memakai pakaian yang rendahan atau pakaian orang-orang rendah tidak memakai pakaian orang-orang ningrat ikhwan ibnna azokumullah mereka menganggap bahwa itu adalah fitrah sebagaimana lahirnya ke dunia dalam keadaan telanjang maka tawaf di hadapan Allah dalam keadaan telanjang sebagaimana nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang kata mereka. Dan sekian banyak bidah-bidah lainnya. Al-muhim, yang mau kita ceritakan di sini adalah bahwa Abu Sufyan biasa mengurusi urusan-urusan haji, memberi makannya, memberi minumnya, memberi nyiapkan untuk tamu-tamunya. Tetapi ketika saat itu Dzulhijjah, Abu Sufyan keluar dengan 200 pasukan berkuda. Dan mewakilkan untuk urusan haji orang lain. Kenapa demikian? Karena Abu Sufyan Abu Sufyan raja ketika pulang ke Mekkah dari perang Badr yang besar kemarin dan pulang sisa-sisa musyrikin Quraisy dijuruki dengan falul Quraisy, sisa Quraisy karena kebanyakan mereka terbunuh. Yang pulang itu sisanya. Yang diistilahkan residu. Residu pasukan sisa. Yang selamat, ada yang terluka, ada yang begini, ada yang begitu. Yang namanya orang pulang perang. Maka semua ketika pulang dari perang Badar dan sisa-sisa pasukan juga kurang ke Mekah dari Badar Abu Sufyan bernazar. Nazar. Apa nazarnya? Nazara allā yamass ra'sahu mā'un min janābah. Bernazar untuk tidak tersentuh air kepalanya dan tidak akan mandi junub sampai memerangi Muhammad dan kawan-kawannya. Lihat, pulang kelompokan jengkel, kenapa kalah? Lihat nanti. Saya bernazar nggak akan kepala saya tersentuh air dari mandi janabah sampai aku memerangi Muhammad dan kawan-kawannya kata Abu Zufyan ya <tosimut> Allahu Akbar demikian diriwayatkan orang-orang Quraisy juga masing-masing bernadar dengan kebenciannya ingin membalas dendam mereka karena saudara-saudaranya terbunuh فخرج Fimi <tosimut> مئتي راكب sebagai catatan bahwa ini menunjukkan orang-orang jahiliyah mengenali mandi junub bagi kalian yang catakannya sama akan tertulis di bawahnya footnote. demikian keadaan mereka kanal guslu minal janabati ma'mulan bihi fil jahiliyah demikianlah mandi janabah memang sudah dikerjakan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah sejak sebelum islam kalhaji Wan nikah sama seperti haji dan nikah. Haji sudah kita ceritakan tadi bahawa mereka mengerjakan haji yang mereka warisi turun temurun dari nenek moyangnya. Sedangkan nenek moyang mereka siapa? Nenek moyang Quraisy, Ismail, alaihi salam. Nenek moyang Quraisy adalah Ismail, Nabiullah, anaknya Nabiullah, alaihimas salam. Semoga salawat dan salam kepada mereka. Maka mewarisi haji tadi, tetapi ditambah dengan sekian macam kebidahan kebinahan, dan kesyirikan. kesyirikan. Demikian pula, di janabah mereka mengerjakannya kalau habis jimat mereka mandi, tetapi khusus ketika pulang perang Badar dengan kalah, mereka bersumpah untuk tidak tersentuh air sampai memerangi mereka, memerangi kaum Muslimin. Demikian pula yang masih tersisa dari peninggalan para anbiya pada mereka adalah nikah sebagaimana diriwati oleh Aisyah dalam hadis sahih dalam kitab-kitab sahih bahawa Aisyah menyatakan pernikahan-pernikahan di zaman jahiliyah ada sekian macam ada pernikahan dalam bentuk seorang berzina dengan orang lain kemudian dia hamil dan kemudian dia panggil dukun kemudian dia menyatakan ini bapaknya, maka yang ditunjuk oleh bapaknya harus mengaku. Demikian pula, nikah yang unik yang sesungguhnya seperti pelacuran adalah seorang wanita di rumahnya memasang bendera putih. Maka, siapapun yang datang kepadanya akan dilayani seperti suaminya. Tetapi, bedanya dengan pelacuran hari ini, kalau waktu itu. Wanita yang memasang bendera putih tadi kalau hamil tidak digugurkan, tidak dibuang janinnya, tidak dibuang di pinggir sungai. Tetapi dipanggil semua yang pernah datang ke wanita tersebut. Kalau 10 yang pernah datang, 10 dipanggil semua. Dan kemudian dikatakan kepada dukun yang dipanggil sebagai hakimnya. Maka dukun melihat bayinya, kemudian melihat orang yang 10 tadi. Kemudian menyatakan, engkau bapak anak ini maka yang ditunjuk oleh dukun tadi sebagai bapaknya dia bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Ya. Khonabila azrakumullah ini pernikahan jahiliyah. Dan pernikahan yang berikutnya adalah pernikahan yang seperti sekarang ini yakni seperti diajarkan oleh Islam. Seorang melamar anak orang lain. Kemudian kalau diterima ada akad nikah, ada ijab kabul, ada mahar, setelah itu menjadi suami istri. Dan inilah yang kemudian ditakrir, ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu benar. Maka dilanjutkan di zaman Islam. Berarti sejak jahiliyah sudah ada, sudah ada pernikahan yang seperti zaman Islam. Sudah ada, hanya saja masih ada bentuk-bentuk pernikahan-pernikahan lain yang merupakan pernikahan jahiliyah yang lebih tepatnya perzinahan. Setelah itu dibatalkan semua perzinahan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW pernikahan adalah dengan melamar dengan meminang dengan ijab kabul dengan mahar dengan saksi-saksi. Baik. Kembali kepada ucapan Imam Rahimahullah. Fakharaja fi 200 rakid. Maka keluarlah Abu Sufyan Ibnu Har dengan 200 pengendara kuda, Rakib pengendara. Min Quraisy dari kalangan Quraisy semuanya. Lia darabia minih untuk menunaikan.